kembali lagi di sini bersama gua yaitu gua akan ngasih kalian info slot gacor untuk hari ini ya guys ya. Di sini gua bermain di game Starlight Princess di BO kesayangan gua yaitu di Rupiah 138. Tempatnya para kalian member dan new member baru untuk bermain di rupiah 138 kenapa bisa begitu karena di rupiah 138 selalu ngasih yang terkejut-kejut ya guys ya untuk tiap harinya Di sini gua cuman membawa modal 50000 gua mencari JPJP -JP di rupiah 138 Cus, incus, tolong kerjasama hmm, mahkota sama bintangnya pecah, coo eh kok mahkota apa namanya bunga matahari ya Kebanyakan main di Uus ya kan. Ya. iya ijo. Aduh, belum mau kena. Oke, di sini gua mau kalian untuk selalu support gua yaitu dengan cara klik tombol like, share dan di-subscribe ya, guys ya. Karena semua itu gratis tanpa ada biaya. Cukup support saya dengan cara seperti itu aja, guys. Dan jangan lupa untuk selalu di share, share dan komen sebanyak mungkin. Oke, ini modal gua tuh udah tinggal 16.000, Cok. Modal tinggal 16.000 dengan B3.000 ya, Guys ya. Mm, kena petir kali 3. Tambah lagi. Hmm, masih terselamatkan. Oke. Okay. Hati love-nya pecah. Hijau kuning-kuning tai. Ah, oke. Okay. Petir cos, mantul. Boh! Kali 10, Cok. Bintangnya please. Oke, okay, bintangnya pecah. Kasih mending Cok. 30 Langsung dikasih sensasional Gua bilang apa aja Dikasih petir lagi guys Belum selesai gua ngomong Dikasih lagi oleh Inces P ehalik Udah dikasih 600 ribu ya kan Baru gua main 2 menit Udah dikasih 600 ribu Oleh rupiah 138 Maka dari itu Kalian langsung saja pergi depo guys Untuk bermain di rupiah 138 karena ya, 18 gua bisa beli apa aja guys setiap ya, hari ya lumayan lah ya meskipun buat beli rokok lah buat beli apa buat kalian semua ya intinya hmm, bunga matarnya pecah lagi buat kalian jangan lupa untuk selalu nyusu ya guys ya, nyusu dan udut guys buat yang ngopi ngopi aja guys kalau gua sukanya nyusu guys ya apalagi susu gantung ya kan Oke okay paksa skater gak mau dipaksa skater kuntul-kuntul ijo-ijo-ijo nya paksa kuning ternyata Hai babi biru petir ces ces please just petir Jos ngentot skaternya keluar bangke ces ces Oke enggak apa, apa guys kita udah dikasih kemenangan ya kan gua cuman menunggu aja ini menunggu siapa menunggu kesayangan gua datang ya guys ya Sayangan gue mau datang sini Cok dan gue mau keluar guys ya Mumpung gue udah dikasih Sangu apa ya Dikasih uang Dikasih uang sama rupiah 138 Nanti gue mau keluar sama ayang gue buat Nyenengin dia ya kan Ya siapa tahu kalian semua juga bisa kayak gue kan Makanya bermain di rupiah 138 guys Langsung saja ya Oke gue bakar rokok dulu Uh. Kalau dikasih, udah dikasih kemenangan kayak gini, ngerokok itu, Beuh. mantul kalian. Jadi, uh, gak, kayak gak ada beban gitu, cok. Diajak keluar sama cewek, beng, gak ada beban udah. Apalagi kita udah dikasih kemenangan kayak gini, kan? Gua gak mau lama-lama aja, kan? Gua bentar lagi juga mau jemput ini cewek. Gua udah ngomel mulu nih, namanya cewek, ya kan? Hmm, tapi gua enakin sebat-sebat dulu, ya. Jadi ya intinya di sini gua tidak bermaksud untuk mengajak kalian ya guys, tapi jika kalian bermain sama dengan gua maka apa salahnya kalau gua ngajakin kalian bermain di Rupiah 138 biar kita dikasih sama-sama JP ya kan. Ah, kalau udah dikasih JP ya jangan lupa lah kan. Jangan lupa untuk ya terserah kalianlah mau buat apa. Kalau gue sih, gue mau berangkat ke salah satu tempat yang bisa berduaan sama cewek gue, guys. Hah, pasti kalian tau. Hmm, bulan petir, Cez. Mati kau, Cez. Pecah lagi. Cok, ayo kasih lagi, Cez. Meninggoy raimu, Cok. Bah, dikasih sensasional lagi, guys. Oleh Rupiah 138. Udah, gue mau berangkat ke hotel sama cewek gue, guys, ya buat admin rupiah 138 tolong dibantu secepat mungkin ya guys ya karena di rupiah 138 ini di withdraw nggak perlu pakai lama guys cukup 5 menit saja nggak sampai 5 menit bahkan uang kita udah masuk di atm kita ya kan Ya jadi Yalah dah gua mau udahan dulu guys buat kalian semua thank you thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh